Di video kali ini, nih, gua ada surprise, surprise, ya yeah, everyone welcome back on surprise, youtube channel hmm ketemu lagi nih kali ini gua akan um, review jam tangan tentunya swiss made Nah, tuh paling jarang gua bahas ya, atau mungkin di occasion tertentu. Kali ini dari surprise, nah kalian udah tahu kan mungkin brandnya atau mungkin udah ada yang merek tapi apa yang akan gua bahas dan stay tune oke okay, everyone Swiss made or Swiss watch yang gua bahas kali ini adalah tada meizu oke okay. And langsung aja, gua open. Nah, ini dari family yang udah pasti kebanyakan orang suka, ya. Nah, dia dari langsung aja, gue sebut deh, dia dari line diver. Langsung gua buka aja ini boxnya. Tada-tada di sini ada kitab sakti, ya. Kitab sakti, <laughs> terus ini ada warranty cardnya juga, ya. Ini warranty card, oke. Okay langsung aja disampingkan dulu. Nah ini di dalam box ini kesaktiannya. <laughs> Tada, ini adalah Mido Ocean Star Captain Chronograph. Tapi sebelum gua bahas, gua kasih tahu dulu ya openingnya, cie, pakai opening. Mido ini membuat line Ocean Star ini udah sejak tahun 1944 ya atau 1944 ya. Meneruskan kisah suksesnya dalam perjalanan karirnya Mido. Nah Mido ini untuk model-model desainnya model dayan, dayalnya juga itu terinspirasi dari bangunan paling ujung selatan Eropa. Ya sebutannya The Europa Point Lighthouse. Nah, itu adalah mercusuar, sebuah mercusuar yang kalian lihat di template desain mido. Nah, mercusuar ini yang mengawasi dan memandu pelaut di selat Gibraltar yang terkenal itu, dan akhirnya terlahirlah desain-desain Ocean Star ini. Ya. Nah, yang pernah gua bahas di sini adalah Ocean Star Captain Chronograph. Langsung aja ya. Nah untuk case-nya sendiri ini terbuat dari stainless steel ya. Untuk case diameternya ini lumayan. Buat yang suka jam kecil mungkin ini kurang cocok ya. Tapi kalau buat yang suka jam uh, size menengah ini cocok banget karena ini size-nya di 44 mm. Dan untuk thickness-nya sendiri atau ketebalannya itu ada di 15,6 mm. Lumayan tebel sih untuk kelasnya Mido yang terkenal dengan desain uh, slimnya ya di kelas otomatik Tapi itu mungkin dipengaruhi karena uh, movement komplikasinya yang kronograf ya Jadinya case-nya menyesuaikan dari isi dalamnya ya Nah untuk look width-nya sendiri dia ada di 22mm Tada! Ini sebetulnya good news juga buat kalian yang suka gonta-ganti sepatu ya atau strap nah untuk uh, movementnya sendiri ini kan kronograf tapi ini movementnya bukan kronograf uh, quartz ya melainkan kronograf auto yaitu tepatnya di mido kaliber 60 based on ETA A05 H31 ya power reserve nya kurang lebih dia bertahan di 60 jam kalau terisi penuh ya. Dial style chronograph sama nautical tachymeter Nah untuk kalendernya di sini dia ada windows date di sejajar dengan angka 6 ya Nah kalau gue bilang sih desain dari Mido ini cukup menarik ya Walaupun dia chronograph yang biasanya kronograf itu notabene dialnya kelihatan sibuk banget ya atau ribet dilihatnya tapi untuk Mido Ocean Star Captain Chronograph ini masih enak dibacanya ya, karena sebetulnya komposisi penempatan sub dial kronografnya ini benar-benar pas banget sama penempatan uh, date-nya, terus di sini ada marker Ocean Star dan di sini ada tulisan Mido Automatic itu font besar kecilnya juga pas banget dan kalau biasanya di jam tangan lain kalau ada kronograf biasanya harus ada yang dikorbankan ya entah mungkin marker angka 3 nya atau marker angka 9 nya itu harus ketutup uh, sub-dial ini enggak jadi markernya mulai dua dari angka 6 sampai 12 ini lengkap termasuk di posisi angka 9 sama 3 nya Nah untuk rotating bezelnya coba, kita coba ya. Hmm, nggak begitu renyah sih, tapi firm. Ya, biasanya kan bunyinya agak crack atau klik, Nah ini enggak tapi dia cukup firm. Dan presisi pastinya, swiss made gitu. <laughs> nah untuk glass materialnya sendiri ini di sapphire crystal with double side anti-reflection treatment ya jadi udah ada anti-reflection di sini. sapphire crystal nah untuk bezelnya ini juga udah terbuat dari keramik bezel dengan matte finishing ya biasanya kalau keramik tuh kan lebih mengkilat glossy gitu kan nah kalau ini udah di matte finishing kalau case backnya sendiri ini screw case dengan ada lambang uh, Starfish, ya. Makanya disebut Ocean Star. Ya, ini Starfish di sini, dan ada lambang ombak. Ini menandakan dia adalah jam diver. Nah, untuk water resistansnya sendiri atau water pressure-nya, ini di 200 meters atau di 200 meter. Nah, untuk strap-nya sendiri, ini udah silikon rubber, ya. Ketebalan sama. Uh, teksturnya pas ya maksudnya nggak terlalu kaku juga nggak terlalu lemas tebalnya juga pas masih nyaman digunain di pergelangan dan untuk penguncinya sendiri ini buckle ya bukan clasp tapi buckle dengan ada grafir mido nya on wrist buat tangan gue yang cuman 14,4 ah, ini lumayan gede ya secara estetika ini udah agak oversize ya walaupun sebetulnya ini masih bisa dimalumin karena ini jam sport chronograph ya tapi tetap aja ini gue merasa pakainya lumayan uh, gede lumayan gede dan agak berat ya masih ergonomis sih tapi lumayan untuk ukuran Swiss ya mungkin karena gue mungkin mikirnya udah kalau Swiss made itu harusnya lebih tipis dan lebih ringan jadinya ini berasanya berat tapi it's okay nah ini mungkin lebih cocok buat orang yang punya pergelangan kurang lebih di ya minimal mungkin 15,5 atau 16 ya itu ideal banget lebih ideal lagi kalau pergelangan tangannya ukurannya di 17 cm ya lingkarannya. nah untuk price nya dengan fitur seperti ini automatic 60 jam chronograph pula dan dan beberapa fitur fitur yang tadi uh, gua sebut Mido Ocean Star ini dibanderol di 35 jutaan aja kok ya Swiss made gitu loh Jadi buat kalian-kalian yang mau berburu Atau mungkin udah nang-share Ocean Star Kapten uh, ini yang chronograph terutama bisa langsung ke website kita. Oh ya, yeah. yang gua bahas juga nggak cuman ini ya, nggak cuman ini aja. Nah, kalau ini tadi yang chronograph kan, the next ini ada Ocean Star Diver 600 nah ini buat yang kurang suka sama model kronograf mungkin bisa ngalihin pandangannya ke sini ya langsung aja ini case nya diameternya di 43,5 ya kita bahas dari case dulu 43,5 dan ini kalian kalau dari yang tadi kronograf tadi itu ya mungkin lebih kecil setengah milimeter ya nah untuk case thicknessnya sendiri ini juga di 14,6 mm ya. nah untuk look widthnya sendiri sama kayak tadi di 22 mm buat yang gonta -ganti, suka gonta ganti sepatu itu cocok banget dan gampang banget cari alternatifnya mido ini menggunakan movement automatic mido kaliber 80 COSC. Based on ETA C07821. Nah, gue saja sebut COSC kan. Kenapa? Karena ini adalah kronometer. Dan seperti yang kalian tahu, yang udah tersertifikasi kronometer itu biasanya akurasinya lebih mendekati tepat. Ya, walaupun tetap ada plus minusnya, tapi paling nggak setahu gua yang udah dapat sertifikasi COSC itu biasanya sudah lebih ketat lagi akurasinya dibanding yang movement automatic regular. Ya. Nah, untuk dial stylenya sendiri, ini tadi three hands with date, ya. Dan ini untuk Windows date-nya ada di angka 3 sebetulnya gua agak kurang suka sih ya. Kesannya kayak pincang gitu ya. Date-nya ada di angka 3 tapi di 9 nya ada papanya. apanya mungkin gue lebih seneng kalau lebih srek lagi pasnya kalau seandainya ini di bawah eh di atasnya angka 6 tapi it's okay mungkin tuh dikondisikan seperti itu karena di bawah ini diperluin untuk uh, marker Ocean Star Diver, chronometer, 600 meter jadinya karena dikompromi seperti itu jadinya tanggalnya ditaruh di angka 3 kalau kontrasnya sih sebetulnya gue suka ya dari mido ini full black terus ada aksen orange nya untuk di second hand nya atau di dalam detiknya sama tulisan kronometernya ini orange juga sesuai dengan warna mido ya warna khas mido nya nah untuk glass materialnya sendiri of course pasti udah jadi sapphire crystal dengan double sided Anti-reflective treatment. Terus untuk case materialnya ini stainless steel with black DLC coating sama kayak yang tadi ya. Jadi dia bukan dari PVD tapi udah dari diamond-like coating. Jadi lebih kuat ya lapisannya dibanding yang uh, regular PVD. Nah untuk di sebelah kiri ini juga ada uh, helium escape valve-nya ya di sini. Nah untuk casebacknya ini screw caseback juga sama yang kayak tadi dengan uh, logo Starfish jangan ombak Nah ini salah satu ciri khas jam untuk jam divernya Mido ya Dan di bezelnya sendiri ini gue rasa bahannya dari keramik juga ya Kalau dilihat dari polishnya dari mengkilapnya Nah ini sepertinya keramik Dengan marker atau minute marker yang lumayan bold Yang sebetulnya lebih gampang juga dibaca Nah untuk rotatingnya Kita cek ya seperti apa mm, Keras Nah untuk Mid-Ocean Star ini Ada cara tersendiri buat muter bezelnya ya Jadi buat kalian nanti yang udah beli ini kalau seandainya bezelnya keras diputar, ini sebetulnya nggak cuma diputar, tapi agak ditekan sedikit. Jadi ini kan begini, agak ditekan sedikit ya ke dalam, tek. Nah, setelah ditekan, baru kalian putar. Si gampang. Kalau seandainya nggak diput, nggak ditekan, akan susah, ya. Jadi ini agak ditekan sedikit, terus baru diputar. Hmm. Menarik juga sih bezelnya ada secure locknya gitu, jadi nggak asal bisa langsung main putar aja, tapi benar-benar ditekan dulu baru diputar. Nah untuk strapnya sendiri ini rubber dengan buckle ya, bucklenya di sini juga ada gravirnya mido. Nah untuk harganya gimana? Untuk COSC ya dengan movement automatic 80 hours ya kaliber 80 yang itu men sekaligus menandakan bahwa kalau power reserve nya terisi penuh dia bertahan hidup hingga 80 jam kalau yang tadi kan kaliber 60 jadi dia 60 jam kalau ini kaliber 80 dengan mm, plus sertifikasi COSC harga mido ocean star 600 ini dibanderol di sekitar 23 jutaan aja. Nah, untuk on-race-nya di pergelangan gua yang 14,4. Nah, seperti ini. Ya, karena ini diameternya lebih kecil setengah mili. Nah, ini sih secara estetika lebih masuk di pergelangan kecil. Tapi tetap ini udah mepet banget dari batas... Ideal estetika ya. Karena lug ini lumayan panjang. Nah, untuk uh, Mido Ocean Star ini gue rasa lebih ideal kalau kalian memiliki wrist atau mungkin diameter pergelangan di seenggaknya minimal 15 cm atau 15,5 16, 17 lebih ideal sih sebenarnya. Nah, buat kalian yang mau berburu Ocean Star yang black ini dan Ocean Star Captain bisa langsung ke website kita di jamtangan.com atau via aplikasi kita so everyone ini salah satu mido di kelas yang mid-high gue rekomendasiin buat kalian so happy hunting everyone yo gimana tadi menarik kan mido ocean star special edition sama kapiten dan terutama yang suka warna black, wajib punya dong. Apalagi yang sukanya Swiss made, Mido itu keren loh. Apalagi tadi kan yang gue bahas juga, sebetulnya desainnya juga ada historinya sedikit kan? Jadi tentunya nggak, nggak cuma asal paham uh, desainnya ini oke, okay, warnanya oke, okay, nggak cuma itu, tapi dibalik desain itu ada story sedikit. So, buat kalian yang ternyata udah menunggu tipe ini buruan ya kalau mau hunting bisa langsung ke website kita di jamtangan.com atau langsung via aplikasi ya terus buat yang baru tahu atau baru nonton channel ini aku saranin buat subscribe terus yang udah jadi subscriber juga jangan lupa nyalain loncengnya Oh iya yeah. Ngomong-ngomong soal lonceng dan subscriber. Di video kali ini nih gue ada surprise, surprise. Ya benar Gue mau kasih giveaway surprise-nya. Yaitu dari Spinnaker. Tepatnya SKU sp 57103 nah, Keren gak? Keren gak? Keren gak? Keren dong. Udah keren aja. Mau giveaway gak? <laughs> Oke. Okay. Nah, menarik kan ada giveaway-nya, tapi kali ini gue ada pertanyaan. Buat kalian yang udah nyimak video ini sampai akhir, pasti kalian udah tahu dong. Ayo. Oke, pertanyaannya gampang kok. Mido ini membuat line atau Family Ocean Star itu sejak tahun berapa? Gampang ya. Mido membuat Laini atau Lini atau Family Ocean Star ini semenjak tahun berapa? Udah itu aja kok Untuk jawabannya Min Watch tunggu sampai tanggal 14 Oktober 2021 Terus untuk pengumumannya diusahakan Sudah diumumkan untuk pemenangnya nanti di tanggal 15 Oktober 2021 Oke okay. Oh ya, yeah. untuk uh, jawabannya mungkin bisa disertakan juga ID Instagram atau ID IG. Karena nanti si pemenang akan dihubungin Minwatch juga via DM Instagram. So buat yang ada pertanyaan juga bisa langsung ditulis di kolom komen juga sekaligus jawabannya. Oke, okay? good luck everyone and see you on the next video. Bye.